Ah, oh, oh, oh, oh, semangat pagi oh, oh, oh, luar biasa oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kita ada di luar kita bisa tidur walaupun kita ada di luar. Iya, ini pertama Bentar. kali kan? Kita bawa, -bawa di dalam tendnya. Kira-kira ini pertama kali kita tidur di luar gitu, <laughs> di luar rumah apa karena diusir ini ya yang punya rumah. Asik, gimana ya? Tengah malam tuh agak panas aja sih ya. Iya, kenapa ya? Cuman agak panas. gak hmm. tahu kenapa itu? Mungkin ada binatang ya sekitar kita Mungkin ya, tapi tapi nggak nemu gitu, nggak ada nggak ada bekas gigitan juga. Iya. Tapi tengah teng di tengah malam itu kayak apa ya? Kayak gatul gitu. Hmm. Jadi kita bangun berkali-kali itu. Orang-orang oh, lagi persiapan mau pulang kali ya. Bangun Benar -benar pagi. Pagi, kan maka pagi. Oh, bikin makanan pagi. soalnya harumnya. Hmm, coba lihat nih guys, kita lihat tuh. Oh, kalau di sini langsung keluar matahari, sayang. Di sini nih nih nih nih. Tuh, jadi cerah. Syukurlah. Cikret, Cuacanya bagus hari ini juga syukur lah kayak gitu kayak benar-benar bersyukur gitu <laughs> padahal <laughs> mah kagak ya. Oh di sini, ya? di sini hangat banget ya. Oh. Ini guys, A ini semalam ini orang nongkrong nong semuanya di sini nih. Udah kayak ini jajanan pinggir jalan. Belum cuci muka? Gak <laughs> usah, video. Ah oh, nggak apa-apa lah sayang. Jelek. Padahal dia belum cuci muka juga cakep aja menurut aku. Hei. Ya karena kan istri aku ya. Oh, istri orang nggak beda cerita. Sayang, sayang. Pagi-pagi orang-orang udah ini ya, udah ngebakar-bakar lagi sayang. Iya ya, barbecue lagi ya? Iya, mereka bangun pagi-pagi banget ya kayaknya. Si, Om juga. Om, Om, Itu bukan Om Om lagi tuh nenek-nenek udah bau ini bau tahan katanya. <laughs> Siapa itu udah tua banget ah, itu oh dia mailin aku Iya itu mereka pakai itu bawa gantungan gantungan baju kayak itu mah nggak apa-apa yang penting cinta kita aja yang digantung-gantung ya yeah, yang pengalaman namanya Pernah muda guys Hubungan kita tuh digantung-gantung Gimana perasaannya tuh Iya tuh Ngomong sendiri juga ngomong apa siapa? Aku ngomongin masalah cinta Kok kamu malah ngomongin om-om terus sih <tuk> <tuk> <tuk> Buat cewek-cewek yang suka Menggantung-gantung ini ya Perasaan orang Cobalah Dipahami Sakitnya hati ini Kalau digantung Menunggu Tanpa jawaban yang Pasti Hanya apa sih, kita ngomongin apa sih? Ceritanya huh? <laughs> dia berin. ngomong apa sih? Oke, okay, lanjut. Kita mau makan ya? Sarapan pagi ini ya, kita bangun. Ini Big Boy. yuk. Oh, udah oh, bangun dia. Oh, gozaimasu. Oh, hai, gozaimasu. hai, oh, huh? yeah. hi, hai, <laughs> morning, morning, oh, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, just clean up your advers stuff here. Then easy. We're going to move on. He hold a lot of stuff right inside that you need to clean up. Kamu bikin apa? Oh, uh, breakfast, breakfast. Oh, Sarapan breakfast? pagi. Buat ini, buat big boy. Sabar-sabar ya. Oke. Okay. Semua kebagian kok. Oh, bikin apa sayang? Bikin omelet. Omelet? Kamu bisa? Jangan ditanya. Cowok kalau terpaksa, pasti jadi walaupun enggak matang. <laughs> Oke, so. wdi sana? Apain? Yang apa ini? How you doing? Is it an... hot, right? Yeah, I'm fine. You like it? You like it? Oke. Oh, like yeah. okay. okay. Dia suka panas katanya. Udah Enjoy. kayak <laughs> kapi para. <laughs> Harumnya enak. Iya dong. Roti empat kan ya? Oke, okay, kita bagi empat. Nanti bikin sandwich ya? Sandwich. Kayaknya banget. <laughs> I will make a special for you. Di bawah rangit. Takes time right? lah. <laughs> Tapi asyik ah, sayur Tambah sayur. Tambah sayur. Tambah terus. Hai, selamat makan. Sui-chan, wah, kocchi dah. Ini kocchi, anu. Telur kocchi juga. You so so, cook cook ya. We cook, we cook it. Boilos. Si? Ah, gimana saya? Enak? Enak. Enak, enak. Enak banget. Buat anakku, itu isinya pakai cinta. Kamu bisa buka toko ya, toko gitu. sandwich. Iya gitu. dong, gitu. Papa Edi. Hmm. Sandwich Papa Edi, hmm, camping hmm. satu hari ini enak. Kok. Hmm. Hmm. Kalau camping itu mendingan kita nginep-nginep lebih, ya. lebih asik gitu, hmm? lebih terasa hmm? alamnya, dinginnya, sejuknya banyak ada orang, cuma setengah hari sampai ya. malam mereka pulang sore ya berarti next time kita bakalan nge-camp lagi guys ah kenyang masih sisa salad guys jadi cemilan aja it's indian style No, it's good, really. Who said it's good? It's very bad. It's very bad. Really? Hmm? But it feels like... But we also use hand like we do this way. Normal food, mix it. No, the way to oh, this yeah, way. Oh, yeah, yeah. <laughs> no yeah, this guy is German. It's very bad. I told about salad, not the way. The salad is okay. That's why I said it's good. <laughs> <laughs> the way? Ah, it's very bad. Yeah, yeah, yeah. If mm. they roll, then need to learn how to do it <laughs> <laughs>